Halo semuanya mama-mama muda teman-teman yeah. aku dan followers aku oke kalian semuanya nonton ini selamat datang di channel youtube aku yang perdana di tahun 2020 ini jadi selama 3 bulan ini kan kebetulan lagi ada sebuah wabah di luar sana yang mengharuskan kita untuk di rumah aja biasanya tuh aku seminggu sekali kan main ke taman sama launa gimana ya caranya aku sebagai ibu rumah tangga harus full time membuat dia nyaman di rumah dengan permainan mainan-mainan yang dia punya di rumah. Sedangkan kalau misalnya aku harus beli mainan terus, kan itu boros ya karena Launa tuh anaknya bosenan misalnya dia mainan derby. Ya mungkin dalam waktu dua minggu, 3 minggu tuh dia udah bosen sama mainan dia, pengen yang baru lagi aku harus otak dong, gimana caranya supaya dia tetap seneng merasa punya hal yang baru, permainan baru, tapi tidak mengeluarkan uang yang banyak gitu kan. Sebagai mama kan harus pengiritan gitu kan ya. Jadi aku berpikir untuk membuatkan dia mainan. Nah disini aku udah nyapin beberapa bahan, bahan ini dari bahan bekas semua. aku punya kain, kain-kain sisa. ini dulu bekas pernah aku pakai buat satu project syuting, ya. ini kain ini masih ada sampai sekarang. terus ini juga kain bekas dulu aku pernah ya buat-buat sesuatu gitu kan. coba deh bikin mainan buat unah, pakai bolanya dia nih yang udah lama juga dia mainin dan dia udah mulai bosen dengan mainan dia. Jadi aku mau bikin apa? Mau bikin boneka gurita. Langsung aja yuk ikutin tutorial aku. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen ya kalau kamu pengen nanya atau mau ngasih saran nih buat video aku. Oke? Okay? Jadi aku di sini punya kain, kain bekas mungkin kalian di rumah bisa pakai kain apa aja mungkin kain bekas baju atau kain bekas spray bekas sarung bantal yang udah nggak kepake nih caranya gini ini bolanya dimasukin ke sini taruh di tengah ya tengah kain ini terus kita giniin kita iket deh pakai tali Gun <tuk> gunting mana gunting jadi ini kita iket gini ya seperti apa nih ya ghost <tuk> seperti hantu-hantuan kan, Terus Ini kan Kainnya kan ada yang panjang Ada yang pendek kan jadinya ya Tuh, Kita ambil Ratain tengah sini kita gunting ya Jadi ini Kita gunting Ratain dulu Biar enggak Panjang sebelah atau pendek sebelah gitu, udah ya, katakan. Nah sekarang kita gunting, ini kita potong-potong gitu guys. Jadi dia menggelambir-menggelambir uh, gitu. Jadi biar nanti kita kepang, biar dia jadi kayak apa kaki-kaki gurita gitu. Oke kita gunting ya. Ini udah jadi nih keliwir-keliwirannya nih kan udah kita gunting-gunting ini sekarang kita kepang jadi kita kepang biasa aja ambil tiga-tiga terus dikepang gitu kayak gini oh ya guys tadi aku lupa ya justru aku tadi di awal tuh lupa ngasih tahu bahan apa aja yang kita butuhin kan jadi aku tuh di sini pakai kain bekas terus pita-pita Terus ini spidol, ini spidol sih cuma buat gambar-gambar aja Kalau misalnya mau bikin gambar smile-nya Terus sama mata-mataan kalau kalian punya Tapi kalau nggak ada mata-mataan sih bisa pakai ini ya Spidol aja digambar di kainnya gitu Ini kita kepang biasa aja Tuh Nih, Kayak gini jadi kita kepang kayak gini ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Jadi kita kepang, terus kasih kita pita, kasih pita-pita kayak gini, Lihat kita kepang terus semua sampai jadi kayak gini semua. Nah, sekarang udah jadi kan? Ini kaki guritanya udah kita bikin kepang-kepang. Tuh kan? Sekarang kita kasih mata-mataan. Jadi aku di sini punya mata-mataan. Kalau kalian nggak punya mata-mataan, bisa pakai ini sih spidol buat bikin mata-mataan di sini, kayak gitu ini kali ya. Ini aku pakai lem tembak. Hati-hati ya kalau pegang ini, ini panas banget. Ini udah aku panas. Tempel matanya di sini. Kenapa ini matanya yang satu gede satu kecil ya? Tadul, tadul. Salah guys. Oke gini ya itu kelihatan kan matanya nanti kita bikin mulutnya bikin mulutnya bisa pakai sidol atau enggak kalau aku sih pengen pakai kain ini aja deh buat mulutnya nih aku bentuk mulut yang lagi smile pakai kain ini bentuknya gini kita lipat kayak gini ya gini lipat terus jadi kita bentuk smile kreasi kalian aja sih, kalian maunya kayak gimana nih? kasih spidol warna, semalnya warna merah, warnain dulu. karena aku nggak punya, karena ini kan kita pakai kain bekas ya guys, jadi aku tuh memanfaatkan apa yang ada karena nggak ada kain merah, jadi ya udah pakai spidol aja, berkreasinya biar tetap bisa memanfaatkan. Barang-barang bekas dan ini juga bagus buat ngelatih anak kita untuk tahu gitu loh kalau kita tuh bisa menghasilkan mainan dari kreativitas kita Karena anaknya masih terlalu kecil kan jadi aku belum bisa ngajarin dia cuma aku kasih tahu hasilnya aja Tapi nanti aku jelasin juga kalau ini mama bikinnya dari kain bekas gitu Jadi dia kayak smile gitu teras smile kan dia tuh. Lucu. jadi dia jadi gurita smile, aku tinggal bikin apa nih, pita kali ya, buat hiasan di kepalanya, biar dia nggak botak-botak amat Oke, aku bikin pita dari ini juga deh, kain ini mamput ini masih bisa aku kreasikan menjadi pita jadi kotak ini ini aku Lipat-lipat gini kan jadi kayak pita gitu kan Liatan gitu. Nanti ini kita lem juga Kita lem tengahnya Jadi abis tadi kita Bikin persegi panjang Kita lem tengahnya gini Aduh panas Hati-hati ya guys megangnya Soalnya lem Lemnya lem tembaknya ini lumayan panas Kalau kita kena tangan Ini aku giniin deh Biar cute Cute Aduh Aku tuh, emang orangnya agak ceroboh, guys. Masak aja sering kena kompor atau cipratan minyak, apalagi mainan lem tembak kayak gini. Coba, tapi aku suka tempel oh, di sini nih. Tada! jadi lo ini. Karena ini aku udah bikin dua gurita, ya. Jadi yang satu warna hitam, yang satu warna pink Jadi mereka pasangan, bisa buat main-main bareng Launa, gurita cantik Coba sekarang kita panggil anaknya ya Launa, Launa sini, sini say. Eh, eh, mama punya surprise buat kamu Merem, mau nggak Sini, dia tuh seneng guys kalau dikasih surprise Excited. Sekarang. Oke. Okay. <laughs> Nanti hitungan ketiga. Buka matanya ya. Satu, dua, tiga. Buka mata. Ini surprise-nya. Apa itu? Ini gorita. Gurita. Senang gak? Iya. Ini siapa yang bikin? Mama. Iya, Mama bikin buat Una. Una suka? Ini namanya siapa? Udah mau kasih nama siapa guritanya? Ini namanya Girl. girl. Kalau yang ini, Boy. Oh boy, Boy and Girl, kata dia gitu. Jadi ini namanya Boy, ini namanya Girl. Udah senang, coba mainnya gimana? Hai gitu, hai aku gurita Girl. Aku gurita boy, ya. happy nggak? Mau bikinin mainan? Cimbang? Ya. <laughs> Cimbang? Thank you, seneng kan dia? Tahu nggak, Una? Mama bikinnya dari apa? Dari apa? Dari ini. kain. Kain. Bekas. Bekas. Dan bola, bola bekasnya Una ini. Iya. Kan dari kain bekas. Bekas. Iya bola bekas mainan, jadi. Ini mainan baru kan kita gak usah beli ya Tapi kita bisa manfaatin Barang-barang yang ada di rumah Untuk bikin boneka gini dan bikin Anak seneng ya kan Jadi ibu-ibu Teman-temanku Tante-tante, kakak-kakak bisa coba bikin ini di rumah Mainan sederhana, murah meriah Gampang banget bikinnya Buat bikin anak kita atau adik kita happy Ya kan Oke terima kasih vlog kita hari ini Udah selesai jadi tadi aku bikin boneka sederhana ini Semoga kalian suka dan bisa coba buat sendiri di rumah Nanti kalau misalnya udah buat, ditak ya ke Instagram aku, Resila. Buatan hasil kalian gitu Atau kalau misalnya kalian mau ngasih ide ke aku, bikin apa lagi nih buat next video Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke keluarga kalian Atau teman-teman kalian yang suka dengan video ini Oke? Okay? Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.